Kita ada promo, untuk servis nanti kita potongannya 50% persen, Untuk Bu oli nanti kita ada potongan sebanyak lima 5% <laughs> Untuk spare part kita ada potongan 10% 10% ya Nanti untuk bulan-bulan tertentu kita ada potongan 15% untuk cari Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ketemu lagi di channel CZ Zek bin apa kabar teman-teman semoga teman-teman dalam keadaan sehat dalam keadaan bahagia dan melancarkan orderannya ya teman-teman oke teman-teman kali ini saya berada di kantor Bocek ya karena pada hari ini saya mau nyerpisin motor saya yang saya gunakan untuk on-grid Jabari dan kebetulan saat ini bekerja bekerjasama dengan salah satu dealer di kota Solo mengadakan servis untuk mitra dusector raya terutama untuk motor-motor Honda -motor ya dan di sini ada beberapa kon atau potongan untuk melakukan servisnya untuk di kantor Gojek sendiri berlangsung mulai tanggal 15 sampai dengan tanggal 20 ya teman-teman ya jadi untuk teman-teman yang punya motor Honda bisa-bisa di pusat solusor atau di dealer saya Sakti Motor ya itu. kalau nggak salah ya tadi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 Oke teman-teman ini sekarang saya dengan Mbak siapa Mbak? Mbak Amelia. Mbak Amelia dari? Dari Cahaya Sakti Motor. Cahaya Sakti Motor. Nah ini saya akan di sini Mbak. Ini ada promo apa saja di sini Oke. yang ditawarkan untuk teman-teman Gojek di Solo. Kalau promo untuk Gojek dan ojol-ojol lainnya kita ada promo untuk servis nanti kita potongannya 50%. Untuk Oli nanti kita ada potongan sebanyak 5%, 5%. <laughs> untuk Sberpah kita ada potongan 10% 10% ya okay. Okay. tapi untuk bulan-bulan tertentu kita ada potongan 15% untuk ban untuk ban ya okay. ini berlangsung berapa lama? sepanjang tahun sepanjang tahun? <laughs> kalau yang di Gojek Solo Store ini kalau yang dari Gojek seloskor ini kita baru percobaan empat hari sampai jumat, ya. jumat? iya, yeah. nanti kita akan melihat ke depannya seperti apa. Nanti misalkan ada perkembangan yang baik dari pihak Gojek maupun saya Sakti Motor, kita akan melanjutkan selang satu bulan. Oh gitu. Yeah. Selain di sini, berarti kita di cabang-cabang saya Sakti yeah. Motor bisa? Pasti, nanti. E, mengenakan jaket Gojek pun sudah bisa langsung diskon. Oh gitu. gitu. Ini kan banyak yang ditanyakan sama teman-teman, Mbak. Oke. Misalnya, ini apa hanya berlaku untuk motor yang terdaftar di aplikasi atau Oh, bosen. Meskipun motor satunya Honda tapi tidak terdaftar di aplikasi bisa Tuh, gitu. Oke, jadi teman-teman ya. Jadi meskipun motornya gak terdaftar di aplikasi, bisa untuk diserviskan selama motornya motor Honda loh ya, Oke. jangan motor yang lainnya. Oke, untuk pembayaran di sini pakainya kalau di sini kita menggunakan aplikasi dari Gojek yeah. dan kalau untuk data langsung ke dealer kita nanti ada membayar langsung tiap cash oke, jadi kalau di Gojek Solo Store kita harus menggunakan GoPay ya GoPay, tapi kalau di dealer-dealer saya -dealer Saki Motor kita bisa pakai itu okay. oke, okay, terima kasih Mbak Amelia ya, atas waktunya semoga sukses terus untuk saya Saki Motor salamnya salam salam satu hati oke, okay, terima kasih Mbak Amelia oke teman-teman itu tadi ya kegiatan saya di Gojek Tour untuk servis motor yang saya gunakan untuk on kerja. ya jadi untuk teman-teman yang mungkin motornya motor Honda umpun ada banyak diskonan ya ini di Gojek Tour yang bekerjasama dengan saya Sakti Motor mengadakan penawaran untuk